sambung dari kamar Oh, boleh boleh biar nanti tahunan youtuber inilah kami lagi kolaborasi dengan duet youtuber kawan-kawan youtuber samuel sanipar dengan dengan Tomi Nuku Batam Tomi Nuku Batam dari Batam Center kami sebetulnya sudah lama kita sering komunikasi lewat komunikasi lewat Youtube hari ini saya senang sekali saya juga senang, sangat, sangat senang. senang sangat senang, karena gini teman-teman sudah lama kita saling komunikasi dan oh. hari ini punya momen yang pas untuk kita bisa berkembang ketemu di sini, di Batam sama awan saya, saudara saya yang terbaik ini yang terganteng ini. nih setahu saya yang di Batam paling terganteng terima kasih saya senang, se sangat senang sekali karena hari ini bisa bertemu dengan saudara saya yang paling ganteng ini. Mudah-mudahan kedepannya kami selalu koneks, saling berkolaborasi untuk membangun konten-konten yang kreatif, konten-konten yang bermanfaat. Untuk siapun orang-orang, siapapun teman-teman yang menyaksikan video kami. Jangan lupa teman-teman, dukung atau kasih support kami kasih semangat kami, lewat subscribe, lewat like, lewat komen, dan juga jangan lupa share saya Nguhul Seribar, Tomi Nuku yang terpenting adalah sukses selalu di Youtube di hari kemudian kawan-kawan youtube -kawan sudah pasti, sudah pasti betul sudah pasti saksikan kami terus kawan-kawan serba-serbi, sore ini kebetulan hari ini sore, sore ini saya sama Abang saya, bang Cianipar, Samuel Cianipar, semuanya Cianipar. Kalau kau itu bertakar, kalau kau itu bertakar, kawan kau itu bertakar, kalau kau itu bertakar. Karena ini jabar di sini, namun bersama-sama ngopi, itulah kopinya. nggak <tik> bisa takut lapar ada ada banyak sekali sebetulnya banyak banyak nah, jual -jual sini korea keluarga tercinta istri kita anak-anak sini untuk bisa menikmati suasana sore hari di sini ada ada berbagai untuk anak-anak boleh ada tempat permainan di sebelah kiri ada tempat permainan bolehlah anak-anak terus sayang anak bolehlah datang ke sini. Ada mobil-mobilan, beca-beca, mobil, semua ada. <laughs> sini, sini. Boleh lah Ah, kalau yang lajang-lajang boleh. Yang yang yang yang punya pacar masih ini boleh antar kesini sini. Saya menikmati suasana sore di hari ini, ya sore hari di seputaran Welcome to Bat. Ya. saya juga mau. Bagi kawan-kawan yang ingin menikmati melihat Welcome to Batam, datanglah ke Batam Center kawan-kawan YouTuber. Di alun-alunnya tersedia banyak makanan, mau ngopi, mau apa segala macam, pasti ada kawan-kawan YouTuber. Saya di sini bersama kawan saya YouTuber Kominiku Batam bersama Samuel Chanfar Youtube channel Kominiku Batam. Ini bareng di sini kawan-kawan YouTuber. Kekompakan itu adalah hal yang utama kawan-kawan YouTuber. Salam Tominu Batam Untuk teman-teman semua di mana saya berada Keluarga di Batam mana saya berada Dari saya, kedua Tominu Kupatam Sampai kami, salam manis untuk semuanya Kawan-kawan kami sini adalah tiga orang kolaborasi Dengan tiga Youtuber kawan-kawan sangat bagus Samuel Senipar Bang Tominu Kupatam Bang Musa Halo Oke okay, teman-teman semua, hari ini saya sama Bang Sianipar, kawan-kawan youtuber, banyak banyak ini saya bang Sianipar. Banyak masukan yang diberikan kepada saya sangat bermanfaat cerita mengenai perkembangan Batam, mengenai keindahan kota Batam. Saya sangat bangga sekali dengan Bang Sianipar, karena selama ini saya perhatikan banyak keindahan kota Batam yang selalu dipromosikan oleh beliau. Kita sebagai temanupatam berkumpul untuk sangat mendukung apa yang dilakukan oleh beliau Bang Sianipar. Kita sangat mendukung. Salam temanupatam untuk semua dan kami temanupatam sampaikan salam khusus salam manis buat Bang Sianipara abang ganteng ter terganteng di Kota Batam. Kalau semuanya tahu semua. Jadi saya bu Samuel Senipan sangat bangga bisa bertemu dengan Bang Tommy Nuku Ternyata dia adalah seorang Youtuber yang pemikirannya sangat membangun kawan-kawan Youtuber Beliau sangat banyak memberikan informasi-informasi Mengenai perkembangan Youtube, -YouTube ini kawan-kawan Youtuber Saksikan terus Samuel Senipan Youtube Channel Saksikan terus perjalanan kami berikutnya Nanti kita akan memberikan vlog yang terbaik yang tercantik di Kota Batam setelah dari tempat ini tempat ini welcome to batam oke okay, teman-teman semua see you